Hidup, Hidup adalah, adalah sebuah film, film. Tuliskan, tuliskan akhir cerita yang, yang Anda inginkan Dan, inginkan. dan tetaplah percaya diri sulit, sulit untuk mengalahkan, mengalahkan orang yang, yang tidak pernah menyerah, menyerah. Jika, Jika Anda takut, takut gagal, gagal maka anda maka tidak, tidak, pantas tidak pantas untuk sukses, menjadi, menjadi orang yang sukses sukses, sukses, sukses tidak sukses, datang kepadamu tetapi, tetapi kamu tetapi, harus, harus pergi, pergi mencari. mencari keyakinan, keyakinan diri, diri dan kerja keras, kerja keras akan selalu membuat, membuat anda, anda menjadi orang yang mencari. sukses Rahasia kesuksesanmu ditentukan oleh agenda harian Sukses adalah jumlah dari upaya yang kecil Yang kemudian diulang-ulang hari demi hari Miliki cukup keberanian untuk memulai sesuatu dan cukup, cukup hati, hati untuk dapat, dapat menyelesaikannya jangan, jangan malu dengan, dengan kegagalan, dengan kegagalan galan, galan. belajarlah darinya, darinya dan kemudian, kemudian mulailah lagi jangan, jangan biarkan, biarkan rasa, rasa takut, takut lebih, lebih besar, besar daripada kegembiraan untuk menjadi seorang pemenang, untuk berhasil dalam hidup kamu membutuhkan dua hal yang pertama adalah ketidaktahuan dan yang kedua adalah kepercayaan sukses Berubah, Berubah. Dari, kegagalan dari kegagalan menuju kegagalan Tanpa kehilangan sebuah, sebuah antusias. antusias Hidup ini bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri Akan tetapi hidup ini adalah bagaimana membangun diri. Kebahagiaan bahagiaan bukanlah sesuatu, sesuatu yang sudah jadi. Kebahagiaan berasal dari tindakan Anda sendiri. sendiri. Hidup, hidup adalah pertanyaan. Dan bagaimana kita menjalani hidup ini? ini. Itulah, Itulah jawabannya. jawabannya. Jangan, Jangan biarkan, biarkan kegagalan kemarin. kemarin menyita terlalu banyak waktu hari ini. Fokuslah pada perjalanan, bukan pada tujuh. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah rasa sakit dan kebosan. Tidak, tidak ada, ada orang suci orang tanpa masa lalu. masa lalu Dan tidak, tidak ada, ada orang berdosa, berdosa tanpa masa dasar Keberanianlah yang menjadi, yang menjadi teman, teman. Teruskan Terus Jadilah, Jadilah yang terbaik, yang terbaik. Siapapun, Siapapun dirimu, dirimu. Tetaplah menjadi yang terbaik Apapun yang kamu lakukan Lakukanlah dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin Waktu yang kamu nikmati untuk dihabiskan meraih impian Bukanlah waktu yang terbuang orang yang bahagia merencanakan tindakan mereka tidak merencanakan hasil hidup tanpa cinta seperti pohon tanpa bunga dan buah tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan kemenangan adalah hal yang hal termanis Manis. ketika kamu ketika tahu, kamu tahu apa, apa, apa arti kekalahan untuk bisa, bisa sukses, sukses sikap, sikap sama, sama pentingnya, pentingnya dengan kemampuan. dengan kemampuan perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama tindakan, tindakan adalah, kunci adalah kunci dasar perusahaan untuk perusahaan semua perusahaan. kesuksesan Semoga bermanfaat, demikian motivasi pada kali ini Terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh